Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik teman-teman, berjumpa kembali di channel lambang E Saputra. Oke, okay, baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial kembali ya teman-teman. oke tutorial kali ini yaitu eh, pengenalan aplikasi dana atau yang disebut e-wallet e-wallet itu eh, sejenis ini ya alat transaksi yang menggunakan aplikasi smartphone atau Android ya teman-teman atau yang disingkat dengan uang elektronik atau uang digital oke baik teman-teman saya sini saya memakai aplikasi yaitu eh, aplikasi dana oke pertama-tama kita akan buka aplikasi dana nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu eh, bagaimana sih eh, mencairkan dari saldo dana ini ke rekening kita ya teman-teman Oke, pertama-tama kita buka yaitu aplikasi Dananya. Oke, kita buka ya aplikasi dana Oke, baik teman-teman. Nah, di sinilah tampilan aplikasi Dananya ya, teman-teman. Oke, di sini saya ada saldo 291 ada di pojok atas ini ya teman-teman. Nah di bagian bawahnya ada pindai, ada isi saldo, ada kirim dan ada minta. Itu nanti pembahasan kita bahas satu persatu di video selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya akan fokus ke bagaimana saldo ini bisa masuk ke rekening kita. Pertama-tama kita masuk ke bagian kirim ya teman-teman. ini ada logo R Rupiah nih ya teman-teman di samping isi saldo. Oke kita klik aja kirim. Nah, setelah itu kita masuk di bagian uh, mau kirim kemana, katanya. Akun bank ya. Setelah itu kita klik akun bank. Oke, okay, klik aja. Nah, di sini ada tertera transfer, transfer gratis 8 kali lagi. Nah, keuntungan dari dana ini dia transfer ke semua bank. Itu free, tidak ada biaya adminnya ya, teman-teman. Bagian sini kita memas disuruh memasukkan uh, rekeningnya ya, teman-teman rekening kita yang akan ditransfer nah setelah itu kita disuruh masukin e, masukkan informasi bank nah, ini bank apa yang kita pakai itu teman-teman nah kebetulan saya memakai bank BRI ya teman-teman BRI kita klik aja BRI itu. nanti akan muncul ya BRI yang biasa ya bukan BRI syariah. BRI biasa oke kita klik nah di bagian nomor akun ini ini bagian nomor rekeningnya teman-teman ya ini betul saya tadi udah saya copy terus tinggal kita tempelkan aja atau paste oke baik teman-teman setelah itu kita disuruh isi yaitu nama alias atau nama-nama untuk apa namanya nama intunya nama biar nanti bisa ke step gitu ya oke baik setelah itu kita lanjut ditambahkan baru di bagian bawah ini ada tambahan baru ya teman-teman Oke kita klik tambahan baru Nah di sini muncul teman-teman Di sini ada atau uh, Ada namanya Ada nama tadi kan uh, Nama yang kita bikin tadi Nah setelah itu kita suruh masukkan Berapa nominal yang akan ditransfer ya teman-teman Oke kita akan Transfer yaitu 290 ya teman-teman Setelah itu kita klik konfirmasi aja ya teman-teman nah di bagian sini ini mohon dicek kembali ya teman-teman di sini adalah akun nama-nama teman-teman akun apa rekening teman-teman di sini bener nggak nah di sini man, kamu akan mengirim ke itu nama saya Bambang Edi Saputra ya nah. baik selanjutnya kita masukkan pin yang yang pernah dibuat di dana untuk transaksi Oke okay, baik teman-teman uh, di sini tahap pembayaran berhasil katanya. Lihat transaksi kita lihat coba. Oke, okay, dana udah masuk ya. Nih, udah masuk. Di tahap ini udah tahap terakhir ya teman-teman. Ini untuk bukti bahwasanya kalau misalnya kita transfer ke teman, kita bisa screen aja atau di itu ya, jadikan foto. Nanti bisa untuk dikirim ke bukti gitu ya. Untuk bukti bahwasanya kita udah transfer gitu. Oke baik teman-teman terima kasih banyak untuk tutorial kali ini uh, Jangan lupa subscribe dan dukung channel saya ya teman-teman Untuk uh, berkembang lebih baik lagi Kami akan menyediakan yaitu tutorial-tutorial uh, menarik Dan tutorial-tutorial bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya Jangan lupa klik subscribe, share, like Kalau bisa dikomen ya teman-teman Komen -teman. Kita selanjutnya mau bikin konten apa, komen aja, komen, komen, komen. Oke baik teman-teman, uh, sekian untuk tutorial kali ini, sampai jumpa.